Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat youtuber dimanapun anda berada Kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara membuat SKBN Atau surat keterangan bebas narkoba SKBN adalah surat yang mengenakan Bahwa anda terbebas dari zat Psikotropika, narkotika, dan zat adiktif lainnya Apa fungsi SKBN? SKBN merupakan salah satu syarat Untuk melamar suatu pekerjaan pemerintah Atau untuk menjadi karyawan pemerintah BUMN Atau bisa jadi sebagai syarat Untuk masuk ke dalam perguruan tinggi sesuai permen tenaga kerja dan transmigrasi nomor per garis miring 02 garis miring, men, garis miring -1980 dalam upaya penyelenggaraan keselamatan kerja serta untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dimana kita bisa membuat SKPN? SKPN bisa kita buat di intan tiga intansi pemerintah. Seperti 1 rumah sakit lingkungan daerah, 2 Polres, yang ketiga kantor BNN. Apa saja persyaratan yang Anda butuhkan? Pertama Anda harus membawa fotokopi KTP sebanyak 2 lembar. Kedua Anda harus membawa pas foto ukuran 4x6 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar. Lalu berapa biaya yang Anda butuhkan? Biaya yang Anda butuhkan untuk membuat SKBN itu berkisar antara 150.000 sampai 500.000. Tergantung daerah tempat tinggal Anda. Kemarin pengalaman pribadi saya membuat SKBN di... Kabupaten Kuningan adalah sekitar 300.000 rupiah Bagaimana cara membuat SKPN? Setelah persyaratan Anda lengkap, silahkan Anda datang ke salah satu instansi yang bisa melayani Anda untuk membuat SKPN. Pertama-tama silahkan Anda masuk ke loket pendaftaran Kedua, silahkan serahkan persyaratan yang Anda bawa Yang ketiga, Anda akan mengisi formulir pembuatan SKPN. Yang keempat, Anda juga akan membuat surat pernyataan tentang tujuan pembuatan SKPN. Yang kelima Anda harus membayar biaya administrasi Yang keenam Anda akan mengikuti rangkaian beberapa tes Dan yang ketujuh silahkan tunggu hasil dari tes tersebut Dan SKP pun siap dicetak Semoga video tutorial ini bermanfaat Jangan lupa klik like, comment, and subscribe Terima kasih